Halo teman-teman, selamat datang ke channel Momo. Jangan lupa ya, tekan tombol subscribe beserta tombol loncengnya. Jangan lupa ya, mantap. Is Momo lagi ngapain sih? Berisik banget, Momo! Kamu lagi ngapain sih? Gangguin aku saja, ke game Pasti kamu lelah di rumah aja, kan, seharian? Si <guluh> Sebenarnya aku baik-baik saja sih. Emang kenapa? Hmm, jadi begini, aku telah menciptakan mesin waktu agar kita bisa pergi di zaman virus corona belum ada. Wah, berarti... Kita bisa main di luar dong Yap, tepat sekali Ayo kita pergi sekarang Wah, kita sekarang di zaman apa? Kenapa gelap? Tadi salah tekan Sekarang kita berada pada masa bumi Belum diciptakan Apa?